Area di belakang pintu batu itu adalah dunia hitam pekat, yang tanpa cahaya. Kegelapan yang dalam ini tampak agak menakutkan. Lindong menatap dunia hitam pekat sebelum ia bertukar pandang dengan Yan. Keduanya sedikit mengernyit. Jelas, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ayo masuk, kata Yan lembut. Dia memimpin dan masuk dulu. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong segera mengikuti di belakangnya. Pada titik ini, jelas bahwa mereka tidak dapat kembali terlepas dari masalah apa yang akan mereka hadapi Keduanya bergegas ke dunia hitam pekat itu Selanjutnya, mereka pergi melalui bagian dalamnya tanpa tujuan Cahaya redup dipancarkan dari dalam tubuh mereka dan itu mengusir kegelapan yang agak dingin dan pahit Bam, es, keduanya maju ke depan Langkah kakian berhenti dia memalingkan matanya dan melihat dunia gelap yang tampaknya tak berujung ini. Ekspresi keras dingin segera melintas di langit. Metode ini, setelah bertahun-tahun, kalian semua belum berubah, ya. Petik dua. tangisan dingin yang menyebar ke seluruh dunia yang gelap bulita ini. Cahaya putih cemerlang dan hangat muncul ketika suaranya terdengar dan menyembur keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Setelah cahaya putih menyebar, Kegelapan di seluruh dunia seperti salju bertemu matahari yang cerah, karena menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Mata lindung melihat ke bawah ketika kegelapan itu menghilang. Segera setelah itu, matanya menyusut. Ini, kegelapan di bawah menghilang dan adegan mengejutkan muncul di mata lindung. Itu adalah lautan kegelapan yang kental. Sementara itu, lautan dipenuhi dengan aura jahat yang menakutkan dan mengejutkan. Ada banyak pilar batu besar di lautan kegelapan, dan ada berbagai benda ilahi berbentuk mengambang di atas pilar batu. Namun, benda-benda ilahi ini benar-benar gelap, dan tetesan cairan hitam kental terus menetes ke bawah sebelum mereka meluncur menuruni pilar dan mengalir ke lautan tiupan kegelapan. Adegan ini memang sangat aneh. Mata lindung menyusut saat dia menatap lautan kegelapan ini. Dia bisa merasakan aura jahat yang menakutkan dari dalam. Selain itu, Jenis kejahatan ini cukup berbintik-bintik. Tampaknya bukan sesuatu yang mampu diciptakan oleh Raja Imo Apa ini? Di mana istana ilahi yang misterius? Lindong bertanya dengan lembut. Wajah Yan juga berubah sangat jelek pada saat ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan mengulurkan jarinya ke titik di tengah-tengah pilar batu hitam yang tak terhitung jumlahnya. Lindong melihat ke atas dan melihat bahwa sebenarnya ada banyak rantai hitam yang menyebar dari bagian bawah pilar. Mata lindung mengikuti banyak rantai hitam itu. Akhirnya, dia melihat sosok cahaya redup di tengah lautan kegelapan. Sosok cahaya itu hanya seukuran bayi dan banyak rantai hitam terjerat di sekitarnya. Sampai tidak bisa lagi bergerak. Jejaki hitam juga terus-menerus mengikisnya. Itu, roh senjata dari Istana Ilahi Misterius. Mata lindung mengeras. Sosok cahaya itu muncul seperti bayi. Namun, kedua matanya diturunkan. Alis putih yang awalnya murni juga telah terkontaminasi oleh Ki Hitam. Mengapa itu menjadi seperti ini? Mata Lindong serius. Dari kelihatannya, sepertinya istana ilahi yang misterius telah terkikis oleh himoki. Ini adalah 10.000 iblis eroding arai. Sebuah formasi besar yang dibuat dari Ki 10.000 Imo Sangat sulit untuk ditangani. Yan perlahan berkata, 10.000 iblis mengikis arai. Lindong mengerutkan kening. Matanya melihat ke bawah tempat ini. Mengapa ada begitu banyak Himo? Itu benar. Lindung berhenti setelah berbicara sampai titik ini. Matanya menatap banyak benda hitam ilahi di atas pilar batu. Dari mereka, ini semua benda suci yang pernah membunuh Himo. Yan berkata dengan lembut. Namun, saat membunuh Himo, mereka juga akhirnya terkontaminasi dengan jejak aura Himo. Istana ilahi yang misterius kemungkinan berencana untuk memurnikan objek ilahi ini. Namun, tidak terduga bahwa Yimoki telah berkumpul bersama dalam ukuran seperti itu. Petik dua. lagi pula, sudah dilupakan, benda ilahi lainnya telah terkontaminasi oleh Himo Aura karena mereka membunuh Himo sebelumnya. Namun, itu juga berbagi nasib yang sama. Selain itu, Istana ilahi misterius memiliki kekuatan penyegelan dan telah menyegel Raja-Raja Yimo sebelumnya. Raja Yimo itu akhirnya menghilang karena erosi dari segel. Namun demikian, kepingan-kepingan kesadaran mereka tetap tersembunyi di dalam hati. Kamu telah bertarung dengan Yimo sebelumnya dan harus menyadari betapa tidak normal dan kuatnya kekuatan makhluk-makhluk yang benci itu. Lindong mengangguk dengan ekspresi serius. Bahkan King Zi tidak dapat sepenuhnya membunuh Raja Tian Ming meskipun telah mengaktifkan Raja menghancurkan Lempeng Surgawi dengan kekuatan tahap reinkarnasinya. Kekuatan hidup mereka memang menakutkan. Apakah kamu mengatakan bahwa ketika Istana Ilahi Misterius mencoba untuk memurnikan benda-benda suci yang telah terkontaminasi oleh Himoki, kesadaran Raja Yimo yang tersembunyi di dalam tubuhnya juga muncul untuk menyebabkan masalah, sehingga akhirnya mendarat ke keadaan ini. Yan mengangguk. Dia dengan lembut menghela nafas. Awalnya, itu bisa meninggalkan benda-benda suci yang terkontaminasi ini dan membiarkannya menghilang seiring waktu. Namun, orang yang keras kepala ini tidak mau melakukannya. Semburat sok melintas di mata lindung. Istana ilahi misterius ini sebenarnya memiliki emosi seperti manusia. Sepertinya terlepas dari kenyataan bahwa kecerdasannya lebih rendah daripada Yan. Perbedaan mereka kemungkinan tidak signifikan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja. Kami akan membantunya memurnikan Yimoki. Yan berbicara dengan suara lemah. Mata tajamnya menatap lautan kegelapan di bawah. Akhirnya. Dia tertawa dingin dan berkata. Yimo ini masih menimbulkan masalah bahkan setelah mereka mati. Keluar. Kata-katanya seperti guntur yang tiba-tiba bergemuruh dari mulut Yan. Segera setelah itu. Dia meraih dengan tangannya sebelum cahaya terang berkumpul di telapak tangannya. Itu langsung berubah menjadi cahaya putih yang tanpa ampun menembak ke lautan kegelapan di bawah ini. Bang-bang, cahaya putih melesat ke lautan kegelapan sebelum cahaya putih yang hangat tersebar dengan cara melingkar. Imoki yang kental dalam mulai menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Mengaung, laut berwarna hitam bergolak liar pada saat ini. Sesaat kemudian, Raungan marah tiba-tiba dipancarkan. Orang bisa melihat gelombang hitam berputar. Cairan hitam berkumpul sebelum berubah menjadi bayangan iblis cair besar. Ada sepasang mata jahat dari dalam bayangan iblis yang menatap ke arah langit. Selanjutnya, raungan marah dikeluarkan. Batu Leluhur, itu memang kamu. Kamu bajingan. Petik 2. Batu Leluhur telah membunuh raja Imo yang tak terhitung jumlahnya selama perang dunia kuno. Saat ini, Makhluk di bawah ini jelas agak sadar Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa itu bisa mengenali batu leluhur Sampah campuran yang terdiri dari imo yang tak terhitung jumlahnya Apa gunanya keberadaan kamu? Petik dua Mata Yan yang sedingin es menatap bayangan iblis di bawah ini Dia menjentikkan jarinya dan cahaya putih menyapu ke bawah Bayangan iblis segera mengeluarkan pekikan di mana cahaya putih berlalu itu buru-buru bersembunyi di dalam lautan iblis sambil menderu terus-menerus. Ancestral Stone, bukankah kamu takut aku akan membunuh orang ini jika kamu menyerang? Yang tertawa dingin. Dia melihat ke arah bayi itu seperti sosok cahaya yang terjebak oleh banyak rantai hitam dan berteriak. Istana ilahi misterius. Berapa lama lagi kamu akan terus bersembunyi seperti kura-kura? Setelah tangisan yang terdengar. Lindung melihat bahwa sosok cahaya bayi itu sedikit bergetar. Setelah itu, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Matanya hilang sejenak sebelum akhirnya menghela napas lega setelah melihat Yan. Aku tidak pernah berharap bahwa kamu akan menjadi orang yang muncul. Suara istana ilahi misterius cukup lembut. Namun, ada juga nada yang sangat tua dan berpengalaman di bawah kelembutan ini. Dua perasaan yang saling bertentangan bercampur menjadi satu. Memberikannya nada yang aneh. Tidak kusangka kamu pergi dan membuat dirimu dalam keadaan seperti itu. Yang tak berdaya menggelengkan kepalanya. Kita akan menyerang. Kamu seharusnya bisa melindungi dirimu sendiri. Benarkan. Petik dua. Roh senjata dari istana ilahi misterius membentang dengan sendirinya. Matanya menatap bayangan iblis di bawah lautan kegelapan dan berkata. Serang saja. Orang ini tidak dapat melakukan apapun pada aku. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu begitu lama. Namun, jika kamu ingin memecah arai ini, kamu harus menghilangkan dimenki dari objek ilahi pada akarnya. Petik 2, serahkan bayangan iblis kepadaku. Yan mengangguk, dia berbalik ke Lindong. Aku akan meninggalkan penghapusan aura iblis dari benda-benda suci itu kepadamu. Lindong tersenyum. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan cahaya kilat terang dan cahaya hitam menyapu dari dalam tubuhnya ke segala arah. Dua simbol leluhur yang hebat melintas dan muncul secara bersamaan. Simbol leluhur Thunderbolt. Memakan simbol leluhur. Petik 2. Roh senjata dari Divine Divine Palace terkejut ketika melihat adegan ini. Matanya melirik Lindong dengan aneh. Pria muda ini benar-benar memiliki dua simbol leluhur yang hebat. Pemandangan yang sangat nostalgia. Menyerang, Yan menjerit nyaring sebelum cahaya putih datang bersiul keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, itu berubah menjadi batu simbol kuno. Batu simbol membengkak. Pada saat ini, Lindong akhirnya menyadari bahwa ada delapan gambar kuno yang tidak biasa yang terletak di permukaan batu simbol. Selain itu, beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan perasaan yang sangat akrab. Mereka sebenarnya delapan simbol leluhur. Lindong kaget. Delapan jenis fluktuasi simbol kuno ini sama dengan simbol leluhur. Dengan kata lain, batu leluhur sebenarnya memiliki kekuatan dari delapan simbol leluhur yang berbeda. Namun, mereka adalah versi yang lemah. Meskipun demikian, itu masih sangat menakutkan. Setelah semua, Lindong hanya memiliki kekuatan dua simbol ancestral. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa batu leluhur berada di peringkat kedua pada peringkat objek ilahi kuno. Itu benar-benar memiliki versi lemah dari delapan kekuatan simbol ancestral besar. Lalu, yang peringkat pertama, seberapa mengerikan itu? Sudut mulut lindung bergerak tanpa sadar. Batu leluhur sudah setakut ini. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak dapat membayangkan betapa luar biasa kuat objek Divine kuno peringkat atas. Bang-bang, yang sudah muncul di atas batu leluhur, sementara lindung sedikit linglung selanjutnya. Ia dan batu bergabung bersama. Itu berubah menjadi cahaya putih terang yang menyerang ke arah laut iblis dengan kecepatan seperti kilat. Gelombang iblis melonjak dan riak mengejutkan menyebar terpisah. Sudah waktunya bagiku untuk bertindak juga. Lindong segera pulih kembali setelah melihat ini. Dia mengepalkan tangannya sebelum sepuluh ribu petir jatuh dari atas kepalanya. Banyak lubang hitam seperti pusaran juga terbentuk dengan gila-gilaan. Bang! segel tangan lindung berubah dan tiba-tiba diam. 10.000 petir dan pusaran hitam muncul di langit sebelum mereka bersiul ke bawah dari segala arah. Momentum mereka sangat mengejutkan. Kekuatan dari dua simbol ancestral besar telah sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1088, menggabungkan kekuatan, gemuruh, petir dan pusaran hitam datang bersiul dari segala arah. Setelah itu, mereka dengan kejam menabrak benda-benda suci yang rusak, melayang di atas pilar batu. Bang-bang, Imoki adalah energi yang cukup merepotkan untuk dihadapi, dan itu sangat sulit untuk menghilangkannya menggunakan daya yuan biasa. Namun, simbol ancestral memiliki efek penundukan yang cukup besar pada mereka. Oleh karena itu, raungan tajam yang memekakkan telinga terdengar, Ketika petir dan pusaran hitam bertautan dengan benda-benda suci yang rusak, gumpalan asap putih terus-menerus naik dari benda-benda suci yang rusak. Ki hitam pekat juga mulai menghilang sedikit demi sedikit. Bang, pada saat ini, yang sudah berubah menjadi cahaya putih yang cemerlang, sebelum dia menuju ke lautan kegelapan. Setelah itu, ia bertarung dengan kesadaran yang terbentuk dari penggabungan banyak imo yang masih hidup. Suara dari pertarungan itu sangat menakutkan. Meskipun batu leluhur saat ini belum memulihkan kekuatan penuhnya, efek pemurniannya pada Imo masih ada. Karenanya, aura Imo yang padat akan dengan cepat dikalahkan setiap kali bentrok dengan cahaya putih. Setelah itu, raungan marah terus-menerus dipancarkan dari dalam bayangan iblis. Setelah menjebakku selama bertahun-tahun, ini saatnya untuk tersesat. Benarkan. Istana ilahi yang misterius menatap bayangan iblis, yang terus-menerus didorong kembali oleh serangan Yan, sebelum terkekeh. Kemudian, ia mengangkat kepalanya untuk melihat Lindong, yang telah mengaktifkan dua simbol leluhurnya yang hebat dan berkata, Adik lelaki, kekuatan bayangan iblis berasal dari benda-benda suci yang rusak ini. Jika kamu menghilangkan aura iblis, secara alami akan kehilangan kendali atas benda-benda suci ini. Petik 2, ya, Lin Dong mengangguk. Setelah itu, kekuatan Yuan dan energi mentalnya bersiul. Sementara kekuatan kedua simbol leluhurnya yang besar juga sepenuhnya dilepaskan. Dua energi agung ini terus terkikis ke bawah. Kemudian, orang dapat melihat bahwa gelombang hitam pada benda-benda suci yang rusak mulai meredup. Sementara itu, warna kuno yang awalnya milik benda-benda ilahi itu secara bertahap terungkap. Mengaung. Bayangan iblis dengan jelas menyadari bahwa pembentukannya menjadi lebih lemah. Segera, itu mengeluarkan suara gemuruh sebelum rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya terjerat di sekitar istana ilahi misterius. Mulai terjalin dengan kejam dan mengencang seperti ular beracun. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan adalah mencoba dan menyerang istana ilahi yang misterius, yang terjebak dalam barisan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku penurut? Istana ilahi yang misterius sekali lagi tertawa melihat ini. Segera, kedua tangannya yang kecil tiba-tiba membentuk segel. Segera, sinar lima samar redup dipancarkan dari dalam tubuhnya. Setelah itu, ki hitam bercampur antara alisnya benar-benar mulai menghilang dengan cepat. Terlihat dengan mata langsung di bawah cahaya dari lima lampu. Swash, swash. Istana ilahi yang misterius tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. Sepuluh lima sinar cahaya ditembakkan dan menghancurkan banyak rantai yang dibentuk oleh Himoki. Terjalin di sekitarnya. Rantai Ki Iblis yang terjalin di sekitarnya hancur dan tubuh misterius ilahi tembakan ke atas. Menghapus. Petir dan cahaya hitam melonjak liar di mata Lindong. Dua riak mengerikan memengaruhi arai di bawah ini. Banyak benda ilahi yang rusak menegang saat ini. Aura Iblis pada mereka diam dan berubah menjadi banyak lapisan hitam. Sebelum mereka terkelupas dan jatuh ke tanah. Bas-bas, dengan dililangkannya Yimoki, aura tajam dan tajam segera meletus dari benda-benda suci itu. Mereka semua meraung berbarengan dan bahkan ruang itu sendiri tampak bergetar saat ini. Istana ilahi yang misterius melayang di udara. Dia melambaikan tangannya sebelum banyak benda ilahi lolos dari penahan pilar batu. Kemudian, mereka berkumpul di sekeliling tubuhnya seperti lautan benda-benda suci. Kali ini, aku benar-benar akan melenyapkanmu makhluk kotor. Mata istana ilahi yang misterius sedingin es. Dia menekankan jarinya ke depan dan benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya mendesis keluar dari belakang. Setelah itu, mereka datang dengan momentum yang sangat menakutkan. Bang-bang-bang, pilar-pilar batu di lautan kegelapan benar-benar meledak. Laut Hitam yang luas juga sedang tererosi dengan kecepatan yang mengerikan pada saat ini. Ah, bayangan iblis yang sudah didorong kembali terus-menerus oleh Yan langsung mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Tubuhnya juga berubah pucat dengan cepat. Jelas, dia telah menerima cedera parah. Bayangan iblis jelas benar-benar tak berdaya ketika melawan objek ilahi peringkat kedua dan ke-10 pada peringkat objek ilahi kuno, serta lindung yang memiliki dua simbol ancestral besar. Tidak mudah membunuhku. Bayangan iblis dengan jelas mendeteksi bahaya. Itu melolong marah sebelum tubuh besarnya dengan cepat menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya hitam yang luar biasa padat. Tubuhnya diputar sebelum dibebankan ke Lindong, yang hanya berjarak dekat. Jelas, di antara mereka bertiga, sepertinya lindung memiliki tubuh yang akan menjadi yang paling mudah rusak. Namun, Lindung selalu dalam kondisi siaga tinggi. Oleh karena itu, dia tanpa sadar tertawa ketika dia melihat bahwa bayangan iblis dengan cepat menyerbu ke arahnya. Dengan gelombang lengan bajunya, petir yang terang dan cahaya hitam berubah menjadi perisai petir dan cahaya hitam yang melindungi tubuhnya. Bang, bayangan iblis menghantam keras ke penghalang cahaya. Meskipun berhasil mengguncang penghalang cahaya dan mengaduk beberapa riak, itu akhirnya tidak dapat memecahkannya. Sebagai gantinya, kekuatan simbol ancestral yang dilapisi pada penghalang mengirimnya terbang mundur. Bayangan iblis ini bukan Yimo asli. Sebaliknya, itu hanya dibuat dengan mengumpulkan banyak kesadaran Yimo yang masih hidup bersama. Meskipun demikian, memang akan sangat merepotkan jika berhasil menyerang tubuh seseorang. Sayangnya, melawan Lindong, yang memiliki dua simbol leluhur besar yang menjaganya. Sifat mengikis yang sangat mengerikan dari himo tidak memiliki banyak efek. Swoosh. Setelah itu dikirim terbang. Sebelum bayangan iblis bisa bereaksi. Semburan yang terbentuk oleh benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya datang bersiul dan menabraknya dengan kejam. Suara rendah dan dalam bergema di tempat itu sebelum bayangan iblis segera mulai hancur. Memurnikan segel ilahi. Tangisan dingin yang tiba-tiba bergema di seluruh tempat pada saat ini. Segera. Cahaya putih hangat berkumpul bersama di langit sebelum mereka berubah menjadi sidik jari cahaya putih besar. Sidik jari itu persis seperti milik seorang raksasa, karena ia dengan kejam menabrak tubuh bayangan iblis. Ah, cahaya putih menyebar ke seluruh tempat sebelum tubuh himo mulai menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Pekikannya yang menyedihkan terus bergema di udara. Beberapa saat kemudian, Meterai ilahi akhirnya turun sebelum bayangan iblis dihancurkan dengan kencang. Pekikan menyedihkan tiba-tiba berhenti. Semua aura iblis jahat yang merasuki tempat itu telah sepenuhnya menghilang. Ubuh yang muncul dari dalam cahaya putih, berdiri di atas batu leluhur. Matanya yang tajam mengamati tempat ini. Sesaat kemudian, ketajaman di matanya akhirnya menghilang setelah dia tidak mendeteksi kesadaran himo yang melarikan diri. Kamu benar-benar memintanya, yang harus kamu lakukan adalah meninggalkan benda-benda suci yang rusak ini dan masalah ini tidak akan terjadi. Yan menatap istana ilahi misterius sebelum dia berkomentar dengan cemberut. Jika aku meninggalkan mereka dan mereka akhirnya diperoleh oleh orang biasa, orang itu mungkin akan diserang oleh Himoki. Ini juga ancaman potensial. Petik 2, roh istana ilahi yang misterius itu sedikit tidak berdaya. Dia tertawa sebelum kedua alis putihnya yang panjang berkedut. Namun, aku tidak berharap bahwa kamu benar-benar akan menjadi orang yang akan membantuku. Setelah menyaksikan kerusakan serius yang kamu ambil saat itu, aku pikir kamu sudah selesai. Untungnya kamu diberkati. Yan menggelengkan kepalanya dengan tajam. Dia berbalik ke arah lindung dan berkata, Aku telah mengikuti orang ini selama bertahun-tahun dan cedera aku mulai sembuh. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama bagi aku untuk melakukan pemulihan total Untungnya, kami telah bertemu kamu sekarang Aku akan menyerahkan luka aku kepada kamu Petik 2, roh istana ilahi yang misterius dengan santai mengangguk Dalam hal kekuatan tempur, dia kemungkinan berada di bawah batu leluhur Namun, ketika sampai pada pemurnian dan penyembuhan Jelas bahwa batu leluhur jauh lebih rendah darinya Saudara muda ini tampaknya bukan individu yang sederhana. Dia benar-benar memiliki dua simbol leluhur. Selain tuan kita saat itu, belum ada orang lain yang bisa melakukannya. Mata misterius Divine Palace melirik Lindong dengan penasaran dan tertawa. Junior ini, Lindong menyapa tetua istana ilahi misterius. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Istana ilahi yang misterius ini jelas-jelas adalah fosil makhluk yang berasal dari zaman kuno. Sementara itu, Lindung selalu mempertahankan rasa hormat terhadap orang-orang ini yang telah berpartisipasi dalam perang dunia kuno. Istana ilahi yang misterius dengan tersenyum melambaikan tangannya. Dia benar-benar menghargai sikap Lindong. Karena kami telah menemukanmu. Kamu harus ikut dengan kami. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, kamu dapat mengakui Lindung sebagai tuan kamu. Jika tidak. Kamu mungkin akhirnya menangkap mata Yimu. Yan bergegas dan berbicara dengan santai. Seolah-olah dia berbicara tentang beberapa masalah yang sangat biasa dan biasa dan tidak meminta objek peringkat ke-10 pada Divine Object Ranking. Yang bisa memicu perkelahian di antara para ahli tahap reinkarnasi puncak itu. Untuk memilih Master. Lin Dong juga dikejutkan oleh Nada Yan. Dia menjadi sedikit cemas saat dia menatap jiwa misterius Divine Palace. Dia jelas menyadari bahwa harta karun di tingkat itu sudah memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Mereka bangga pada intinya dan bukan hal yang mudah untuk membuat mereka mau mengakui seorang guru. Namun, jiwa istana ilahi yang misterius hanya berkedut karena alis putihnya sementara Lindung menatapnya. Setelah itu, senyum muncul di wajah seperti bayinya. Sepasang matanya menyapu Lindung sebelum tersenyum berkata, Baiklah. Lindong sedikit terpana, dia diam-diam tersenyum pahit dengan cara membisu, tidak tahu apakah dia seharusnya bahagia. Sejak kapan menundukkan objek super ilahi menjadi tugas yang begitu mudah, tidak perlu terlalu terkejut. Sifat unik adalah sesuatu yang hanya kita, objek ilahi yang diciptakan langsung oleh tuan kita, mengerti. Selain itu... Batu leluhur adalah objek ilahi yang memiliki hubungan paling dekat dengan tuan kita dan dia tidak akan secara acak memilih siapapun. Alasan mengapa kita diciptakan adalah karena yimu. Sekarang, Tuan sudah mati. Karenanya, kamu adalah pilihan kami. Petik 2. Istana ilahi yang misterius tampaknya menyadari pikiran Lindong. Dia tersenyum tipis dan alis putihnya bergerak-gerak. Simbol cahaya muncul dan melayang ke arah Lindong. Ukir darah esensi kamu ke dalamnya. Di masa depan, kamu akan dapat mengendalikan segala sesuatu di istana ilahi misterius, termasuk semua objek ilahi dalam. Lindung memegang simbol cahaya. Kata-kata istana ilahi misterius menyebabkan dia linglung. Segera setelah itu, dia tersenyum sebelum darah es keluar dari dirinya dan meninggalkan segel pada simbol cahaya. Setelah pembentukan segel, Lindong bisa merasakan bahwa sekarang ada lapisan ikatan tambahan antara dia dan Istana Ilahi Misterius. Berbagai misteri Istana Ilahi Misterius juga secara bertahap terungkap di depannya. Kamu seharusnya tidak terburu-buru untuk merayakan. Lebih tepat untuk memikirkan bagaimana kita akan menyelesaikan masalah yang akan datang. Suara Samarian dengan cepat membangunkan Lindong. Yang terakhir dengan cepat mengerutkan kening. Saat ini...